Oke okay guys ketemu lagi dengan channel Palu Palugada. Selamat datang di channel ini ya guys Sorry udah lama nih uh, Belum upload lagi Oke okay, saat ini kita akan coba New carry pakai ban Lebih gambo Dengan ukuran guys 235 uh, 75 Ring 15 New carry Ala ala offload nah ini guys ukurannya 235 per 75 ring 15 ini aku mau coba ganti uh, ukuran segini ya tapi aku mau challenge dulu nih menurut pendapat teman teman New Carry, Suzuki New Carry ikap. Kalau kita ganti dengan ban ukuran segini, bagus nggak? Kira-kira nih guys. Jangan lupa guys, di subscribe, di subscribe dulu channel Jepri Prinsipal Biar lebih up to date lagi lah, di subscribe dulu lah. Oke, oke, oke. Oke, okay, inilah kira-kira videonya, guys. Oke, okay, ciki Guys, ini ada Jimny, guys. Ini aku lagi coba pakai ban Jimny ini ke Suzuki New Carry Pickup. Nah, makanya ini challenge aja, guys. Kira-kira ban Jimny ini masuk atau tidak ke Suzuki? Ya, kalau bisa saya pasang. Nah, tapi challenge dulu, komen dulu. Komen kira-kira bisa atau tidak? We'll